Informasi lain saudara turunnya, harga cabai seharusnya menjadi keuntungan bagi pengusaha bisnis warung kuliner yang menyajikan menu pedas. Namun ternyata ada sebagian usaha kuliner pedas yang penjualannya menurun setelah harga cabai turun. Pedas memang sangat menggugah selera bagi Anda yang gemar dengan menu pedas. Di Kecamatan Tembangung, Jawa Tengah ini terdapat kuliner serba pedas dengan berbagai menu. Bakso kuah iblis namanya. Bagi pemilik usaha kuliner pedas, tentu saja cabai menjadi bahan utama yang stoknya harus selalu ada. Meski harga cabai saat ini sedang turun drastis, namun ternyata tidak berpengaruh terhadap bisnis kuliner khusus rasa pedas ini. Seiring dengan harga cabai yang turun drastis, jumlah pembeli bakso pedas ini juga ternyata berkurang. Campainya sih juga ada, cuman ya, kan namanya nggak begitu banyak, masih agak no, masih normal. Cuman kalau cabai mahal itu malah semakin ramai. Uh, soalnya kan kalau misalnya cabai mahal, itu kan setiap orang kan belum tentu punya cabai. Kalau cabai Anjlok gini, otomatis kan semua orang cabai aja dibagi bagi sampai di sawah aja panenin. Kondisi ini sebaliknya terjadi waktu harga cabai dalam kondisi normal, bahkan mahal. Jumlah pembeli kuliner pedas justru meningkat. Wahyu Diono, melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah.